Doktor Ayn al qarni menulis dalam bukunya Ada tiga tipe orang yang berinfak Pertama, ada orang berinfak itu karena ria Ingin dipuji, ingin didengar, ingin, ingin dilihat orang Orang-orang yang berinfak, bersedekah seperti ini Berbahaya Dia tidak mendapatkan balasan dari sisi Allah Balasan kebaikan Walaupun nanti uh, ahli Usul mengatakan dia tetap dapat nilai penghapusan dosa, tapi balasan kebaikan tidak dapat. Yang kedua kata Dr. Ait Al Korni, ada pula orang berinfak bersedekah itu karena malu, karena tidak enak, karena pekeuh gitu ya, belum ikhlas, tapi karena malu, karena punya harta banyak kok nggak sedekah, bisa jalan-jalan luar negeri kok nggak sedekah bisa beli barang-barang branded, barang-barang mahal kok nggak sedekah kok nggak infa bisa buat rumah besar kok nggak infa mobilnya mewah kok nggak infa makan enak-enak kok nggak Infa jadi dia malu karena kedudukannya statusnya gelarnya hartanya yang banyak dia nggak sedekah malu apa nanti kata orang kata dokter ayat Alqani tetap dapat ganjaran balasan kebaikan jadi kalau ada orang bersedekah karena malu, tetap mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Tetap dapat kalau dia malu. Yang ketiga kata Dr. Ain Al Qarni, ada orang-orang itu berinfak bersedekah lantaran, eh, ini yang ketiga ini yang terbaik, karena dia sudah mampu berinfak bersedekah lillah. Ikhlas mencari keriduan Allah. Ini adalah orang yang berinfak dengan level tertinggi. Ya, Infak sedekahnya Allah lipat gandakan 700 kali lipat bahkan lebih Itu kata dokter Dr. Aid Beliau menukil penjelasan ini Didasari dari ayat dan hadis Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Mungkin salah satu yang menjadi menarik Menurut kita, di sisi kita adalah uh, Bersedekah atau berinfak karena malu Jadi walaupun mungkin belum mampu ikhlas karena ikhlas itu sendiri adalah sebuah pencapaian Kita mungkin belum mampu tulus Kita belum mampu mungkin lillah Maka tetaplah Tetaplah kita berinfak Walaupun karena cuma malu Malu karena gelar kita yang banyak Kedudukan yang tinggi, status sosial kita Malu karena rumah kita yang mewah Mobil kita yang mewah Barang-barang kita yang branded Kita sering jalan-jalan ke luar negeri Dan orang banyak tahu itu Kita malu Kau tidak ikut sedekah, tidak apa-apa sedekah Infaklah, berinfak karena malu Tetap rupanya mendapatkan Balasan dan ganjaran kebaikan Dari Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan bermanfaat